Oke okay, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumussulillah, assalamualaikum, Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan ilmuwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. lagi dengan saya, Lamsadi, di sini di kolam jaya, teman-teman. Uh, di depan kami ini ada Power Raffi Fire. Cuma yang akan kami bahas pada video kali ini bukan Power Raffi fire -nya. melainkan dari bagaimana teknik-teknik menghilangkan muatan di dalam Elko. Atau... Oh, orang sini nyebutnya power supply, ya, power supply tandon dan sebagainya Itu kan menyimpan banyak sekali muatan seperti itu Dan juga e, nilai tegangannya kalau kalau sudah diisi itu akan naik seperti itu Oke okay, ya, kita akan e, paparkan Ada beberapa teknik sebetulnya Yang pertama itu dengan menggunakan beban seperti solder ini Ya atau mungkin lampu, ya lampu-lampu seperti itu, atau beban-beban yang lain. Atau kalau kalau ini adalah uh, power, itu bebannya sudah, sudah speaker biasanya seperti itu. Atau menggunakan speaker seperti ini, ya, atau speaker-speaker yang besar lainnya untuk menghilangkan uh, muatannya, oke? Okay? Untuk speaker, kami akan gantikan dengan solder ini karena prinsip speaker dengan solder ini hampir mirip Jadi hambatan juga seperti itu Cuma prinsipnya semakin besar nilai bebannya, nilai hambatannya, maka eh, kemungkinan dia akan hilang itu juga akan semakin cepat Apakah seperti itu ya Kemudian ada lagi satu teknik yaitu uh, dengan menggunakan jumper seperti itu, pakai kabel seperti ini teman-teman, langsung di jumper untuk menshortkan seperti itu, yang menghilangkan muatannya. Kami akan menggunakan tang seperti itu. Oke, okay? ini belum belum diisi ya, belum diisi apa-apa, maksudnya belum ada muatan. Oke, okay? ketika belum ada muatan maka Uh, maka ini kalau diukur tegangannya ya ini akan nol seperti itu ini hanya sekitar satu volt ya Oke. kalau satu volt pakai ini se segera ya pakai pakai solder ya Kepelkan begini, tadi satu volt ya. Sekarang berapa volt? Labanya ya, berubah ya. Oke, kalau diukur dari sisi muatan kapasit kapasitornya. Oke. Kapasitor-kapasitornya. Mungkin karena ini ya, karena ada eh, komunin lain Sepertinya karena ada komunin lain teman-teman ya, Tapi lebih efektifnya pakai Tegangan ya Atau mungkin karena memang sudah tidak ada Isinya Oke, ini akan kami hidupkan teman-teman. Ya, akan kami hidupkan. Ya. Oke. Ini. Oke, eh, lupa. Oke, tegangannya 59 ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Tegangannya 59 ini juga kalau 09 ya yang 9 ya penguatannya apakah bisa di detek dengan ini Ya mungkin karena ada eh, komponen lain ya. Jadi dia ya, tidak efektif mengukurnya. Oke saya matikan. Dan saya cabut di sini. Oke. kalian lihat lagi. Eh. Kapasitas-kapasitornya. oke okay, karena tidak efektif kita pakai yang tegangan DC 49 oke okay, 49 ya 49 yang disini yang disini 57 oke okay. tadi 5 berapa 49 ya 49 Oke, okay, akan kami cek kapasitas-kapasitornya lagi Apakah bisa menggunakan ini Untuk menurunkannya ya. Tadi sembilan ya cek lagi tegangannya. Apakah tetap 49? Ya, turun ya. Yang ini berapa? Ya, 56 ya. Turunnya drastis dengan menggunakan salah satunya teknik ini, teman-teman. Ya. Ini aman ya. Teknik ini juga aman. Turun drastis ya. ya menggunakan, walaupun tidak terdetek kapasitas kapasitornya di sini. Walaupun tidak terdeteksi teman-teman, tapi cukup. Oh, terdeteksi teman-teman ya. Cuma sekilas saja tadi. Ya, mungkin karena ada komponen lain. Oke, kita cek tegangannya. Apakah turun tegang tegangannya? Tadi 39 kurang lebih. Oh 18. Ternyata cukup efektif teman-teman. Menggunakan uh, beban. apa Avometer ini cukup efektif. Sampai kita nolkan. Oh yang ini yang sebelah. Yang sebelah dulu ya. Yang sebelah. Yang sebelah apakah masih 59. Oh masih 55. Dia cenderung tidak turun. Seperti yang sebelah ya. 55. Tadi 59. Oke okay, ya lima oke, ini lima ya, oke, yang ini kita turunkan tadi 18 sampai mendekati nol. Ya, pakai ini beban apa beban solder nggak begitu efektif kita pakai ini, diamkan beberapa saat. Cukup efektif ya. Dengan menggunakan cara ini ya. Menggunakan avometer ini. Arahkan ke knob yang kapasitas kapasitor teman-teman. Oke okay ya. Oke. Okay, kita cek lagi tegangannya. Indikator bahwa muatannya itu uh, berkurang adalah tegangannya turun. Oh. 8 teman-teman. Oke. Okay. Jadi cukup efektif ya. Dari 59 ke 8. Cukup efektif. Oke. Okay. Yang ini berapa? Yang ini masih 54. Oke. Okay. Ini ini uh, pakai avometer bisa ya. Oke. Okay. Cara yang paling ekstrim dan cepat adalah dengan menggunakan ini. Menggunakan uh, logam di jumper begini ya. Cuma ini berbahaya. Percikannya bisa menimbulkan kebakaran. Cuma langsung langsung hilang seperti itu. Ya, ini tadi kan 8 volt teman-teman ya. Kalau di jumper seperti apa percikannya? Oh. Cuma seperti itu. 8 volt ya tadi 8 volt cuma percikannya seperti itu kita cek tegangannya lagi Oh 0,2 ini bisa dikatakan sudah hampir-hampir tidak ada muatan yang sebelah sini masih 54 Nah kalau 8 dan 54 bedanya seperti apa percikannya kita cek teman-teman percikannya Oke ya Ini langsung apa meniadakan muatan cuma sekali lagi kami tidak menyarankan kan ini bisa menimbulkan kebakaran. Sulaiman Oh seperti itu teman-teman. Oh, oh, itu, itu. Oh, itu, itu. Oke. Sekarang berapa nilai tegangannya? Kita cek nilai tegangannya sekarang. Masih 20. Berarti masih banyak ini. Oke ya. Sekarang 0,4. Ini ini 0,4 ya. 0,7 Sudah ya hampir-hampir habis seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi tekniknya begitu bisa menggunakan beban, bisa bisa menggunakan avometer atau beban-beban yang lain cangkelling ekstrimnya tadi itu ya dengan di jumper langsung begitu. Oke okay, teman-teman ya itu teknik-teknik eh, menghilangkan muatan di dalam kapasitor. Oh yang ini belum ya. Ini CT. Ya, ini cara-cara termudah ini tercepat. Ini CT. Selaruh Oh saya terkejut teman-teman. positifnya di mana di sini. Oke, ya sudah ya. Oke. Silakan teman-teman memilih cara yang mana, ya. Oke. Semoga trik-trik sederhana ini, ilmu sederhana ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.